Assalamualaikum teman-teman Hai teman-teman semua Kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina Di video kali ini aku mau berbagi Kegiatan aku nih Anak-anak pengen bikin cemilan Permen Milo gitu Permen Milo Di setrika. Dan ini adalah cara-caranya ya Tadi ada jarum Alat-alatnya ada Jarum setrikaan dan lap dan selanjutnya aku tusuk-tusuk gitu ya teman-teman jangan sampai ke belakang gitu ya depannya aja jangan sampai bolong ke belakang oh ya teman-teman apa kabarnya nih semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat alfiat dimurahkan rezekinya amin Lanjut ke videonya ya, teman-teman. Ini adalah kesukaan cemilan, kesukaan anak-anak ya. di sini tuh, aku bikin bareng sama saudara-saudara aku ya, ponakan-ponakan. Katanya, malam-malam pengen bikin cemilan ya, udah deh sambil bikin konten gitu ya. Aku buatin gitu, dan ini udah selesai ya, teman-teman. Nusuk-nusuknya. Lanjut di setrika, dan ini anakku ya yang pengennya nyetrika Hati-hati ya saat menyetrikannya. Caranya dipakai lap gitu. Kalau teman-teman bisa pakai, kalau mau bisa pakai kertas juga bisa ya, teman-teman. Kalau aku lebih aman pakai ini aja ya, teman-teman. Gantung selera teman-teman aja. Yang penting ditekan-tekan gitu ya, biar rata dulu. Lanjut di setrika gini. Kalau aku bisa didiamin dulu ya, beberapa detik gitu biar cepat gitu ya, mencairnya si gulanya itu. Permen milo itu adalah proses pencairan gula ya teman-teman sama si coklatnya gitu jadi nanti dia bisa jadi keras gini nah ini udah selesai ya teman-teman lihat hasilnya jadi gepeng sama tipis gitu dan itu keras ya saat di ketuk-ketuk gitu dan lanjut ya aku nyetrika lagi karena masih ada dan ini yang aku langsung masukin ke freezer ya teman-teman nah ini dia hasilnya udah aku simpan satu jaman gitu ya teman-teman dan hasilnya tuh keras banget ya kalau kata orang Sunda ngabeletrak gitu dan ini aku mau cobain ya lihat hasilnya gitu dan alhamdulillah ya hasilnya tuh bagus banget tipis dan keras gitu dan ini patah ya teman-teman saking tipisnya gitu sama keras aku mau cobain ya teman-teman dan ini dia hasilnya bagus kan Dan ini aku sambungin ya teman-teman Karena mau difoto gitu Karena yang duanya lagi Udah dimakan deh sama anak-anak Pada gak sabaran gitu Dan ini hasil fotonya Cantik kan teman-teman Lanjut aku mau Cobain ya sedikit gitu Dan rasanya tuh enak banget, ya, teman-teman. Seperti makan permen biasa gitu, permen coklat gitu. Dan ini tuh lagi viral banget, ya, kalau di kampung aku jajanan anak sekolahan di kampung gitu. Dan ini anakku juga udah makan, nyobain katanya.